Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita kembali menjelajah waktu di tahun 1970-an. Di masa ini Palembang sudah mulai modern, pembangunan mulai ada di mana-mana. Ini adalah awal titik dari berkembangnya kota Palembang, mulainya modernisasi kota Palembang. Karena itu, Cak Manunian, keadaan kota Palembang di tahun 1970-an peh gitu jalan-jalan menjelajah waktu di tahun 1970-an. Tapi sebelum kita jalan-jalan, Mang Dayat ingati dulu untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Mang Dayat doake semoga penonton Mang Dayat rezekinya lancar dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong Palembang ada di pangku sareh di junjung. Cain kling tam tam duku po ngalung ngalung Main hari main mobil legend Tam tam duku seleret tanggal lima patah Kembing patah paku tari tanggal satu Mangce bice kita kembali menjelajah waktu Kali ini di tahun 1970-an kita akan jalan-jalan jingok keadaan di tahun 1970-an. Dulu main tam-tam Video pertama ini Mang Dayat ambek dari channel YouTube-nya Nelwin Aldriansyah. Nah, kalau kita jingok ya, ini ampera masih warna abu-abu, bawahnya merah. Di bawahnya ada terminal, jadi terminalnya dulu ada di bawah ampera inilah, pakai mobil-mobil ketek dulu oplet ya jadi awalnya dulu wong-wong Pelembang ini memang nyebutnya oplet habis itu angkot nah yang zaman tahun 90-an nyebut angkot itu tangan taksi oh hebatnya naik taksi kemanu mana kalau jiwong jakarta nah di pinggir-pinggir pelataran Ampera ini belum dibangun jadi masih langsung hamparan ke sungai dan di tahun 70-an ini juga Ampera itu udah bisa naik turun lagi jadi Ampera itu terakhir naik turun itu tahun 70 Nah setelah lewat 70-an itu tidak bisa lagi karena memang sudah mulai padat. kayak di sisi belakang kita eh, sudah lumayan padat lah mobil-mobil yang lewat tuh ya. Kalau kita jingok juga, sungai Musi ini masih padat ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, lalu lintas transportasi ini sudah jauh, tidak dipakai lagi transportasi sungi. Tapi kalau di tahun 70-an masih dipakai, masih banyak yang pakai transportasi sungi. Kemudian juga kalau kita jingok di sini... Para penjual pedagang-pedagang tabung itu masih ada tuh. Nah, masih banyak yang jualan di pucuk sungai naik perahu, jual pempek, jual model, dan segala macamnya masih banyak. Kalau di tahun 70-an ini. Tapi kapal-kapal besar sudah mulai tidak bisa masuk. Karena tahun 70-an ini pendangkalannya sudah luar biasa. Dulu. Cahing cling tam tam dukupu ngalung ngalung mainnya hari main mobil legend dulu main cahing cling tam tam dukupu ngalung ngalung kalau kita perhati ke di tahun 70 an rumah-rumah rakyat rumah-rumah panggung itu masih ada. Ini pengrajin-pengrajin kayu yang bangun-bangun rumah itu masih hidup ya? Masih banyak Dan transportasi sungai itu masih dipakai Masih banyaklah yang pakainya Nah kemana-mana Mungkin masih uh, Uang dulu tuh banyaklah berjalan kaki Kemana-mana Jadi kalau lewat darat tuh terasa jauh Nah kalau lewat sungai itu kan langsung datang ke mano kemana Dan duduk pelembang pun Ratu-ratu tinggalnya tuh di, tidak jauh dari pesisir sungai Untuk wilayah-wilayah yang pecah di KM Woblasa, Kokenton, segala macam itu kan belum ada, belum banyak penduduk jadi memang masih di sepanjang Sungai Musi inilah tahun 70-an pun akses-akses jalan itu baru dibangun pecah bangun jalan Peteran jalan Sudirman, jalan Ahmad Yani mulai juga pelebaran jalan bangun jembatan penyeberangan. nah halte-halte jadi halte bis-bis baru nak dimulai dibangun pada masa ini jadi memang masih didominasi oleh transportasi sungi dan memang lebih efektif Nah mana-mana. -mana. Kalau gitu, nah ini perumahan rumahnya masih panggung-panggung sebagai besar, mobil ketek masih banyak, perahu masih ditambatkan di mana-mana. Jadi memang hidup sungai musi nih. Biasa by, main di sungi ini kalau humplemang lamuai. Ya. jembatan Ampera pun di pucuk jingok itu banyak lain jalan kaki. Jadi Ulu itu mulai berkembang juga dengan ada jembatan Ampera ini. Jadi hubungan antara Ulu dan Ilir ini makin bagus. Nah, ini keadaan pasar Menteng ya. Pasar pisang-pisang zaman dulu ya ramai keadaannya. Tapi memang didominasi mobil, -mobil ketek. Jadi mobil-mobil ketek itu tuh dulu banyak bekas-bekas perang, bekas-bekas peninggalan Belanda. Itu jadi-jadiin angkot karena ditinggal pada masa-masa itu nah ini keadaan di Ampera masa naik nah itu ada batu di Ampera itu dulu rencananya ada patung gajah tapi tidak jadi di pucuk sekali Ampera itu juga rencananya nak dibangun restoran itu desainnya tapi tidak terlaksana juga karena memang keterbatasan dana e, juga lah keadaan sungai Musi ada di Ampera pun kami, uang bolak-balik, banyaknya. Nah ini keadaan sungai yang lagi kering, kampung-kampung sekarang pun ya inilah. Bahkan sekarang makin parah lagi kalau lagi kering, katik nih ya, banyu masuk. Nah ini sudah dibangun jembatan. Jembatan ini sekarang jembatan Pusri ya. Jadi jembatan Pusri ini salah satu bantuan. Jadi beberapa BUMN di tahun 70-an ini bantu bangun-bangun jembatan. Nah untuk pusri bay itu tiga jembatan tiga jembatan penyeberangan disumbang oleh pusri. Kemudian ada makmur store nyumbang sih jembatan. Lalu lintas itu didominasi dengan mobil-mobil angkot, becak, sepeda, motor. Kalau mobil sama, kalau punya mobil punya motor lah duitnya di yang nyaman ini. Nah itu tadi ada yang berpespai. Wah itu pasti keren ya. Nah inilah inilah keadaannya Ami ah, ini nih apa namanya keadaan Ampera ini Tam tam dukupung alun-alun Mak ini ari mobil legend Dulu main ca engkring tam tam dukupung alun-alun Mak ini Rumah-rumah pasti sudah turun di Ketapati. Masih banyak rumah-rumah panggung ini keadaan jalannya di Ketapati masih kecil. Jadi belum sampai pinggir-pinggir sana Nah inilah keadaan kota Palembang Jadi mangci bicek inilah video Mang Dayat Mudah-mudahan video ini bisa nambah Kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang Kalau ada salah-salah kata, Baik dari Makasih ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh